Tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilang. Quran yang dia baca dulu, lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Hmm. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada.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 Dulu apapun yang dapat di ma, aku dapat sorban dari, ma, aku dapat beasiswa pulang dari Brunei dapat gelar Profesiting Profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. paling-paling ditulis di Balai yang Profesor, untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustad kaleng-kaleng.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 bisa hilang. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau malam kau bentang saja ada, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu hilang Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah, ciumlah kening. Cium cium Kalau kau ada duit.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 Sebanyak apapun kau ada rasanya lagi. Like, hampa, tadi. Maka mumpuni masih ada. Idul Fitri paksa-paksa kanlah pulang. Mahal tiket pesawat tabunglah. Telepon. Masih ada dia menyambut teleponmu. Berikan HP yang kira-kira lama dia pakai. Tinggalkan ma. Ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada. Yang masih. Selagi dia masih ada senangkan hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hatinya. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang Tapi kalau sudah hatinya sakit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah berhenti. Di situ dah. awal, azab Allah. Kau akan berenang dalam kesejaran. untuk kami tak dapat ya bulan di tahun mengalir darahnya dalam badan kami tak dapat kami balas. Tak dapat kami balas kebaikannya Sekali teriakan biasaan mengeluarkan kami ke alam yang panah ini Tak dapat kami balas kebaikannya Kalau dia masih hidup Sohih jasadah, Sehatkan badannya Tawwi imanaha Kuatkan imannya Orang di istighawata Berikan dia istighawata dalam iman Kalau dia sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya ya Allah. Nawir khabraha Terangkan hakamnya Allah ja'al khabraha Radatan mitri adil kuburnya Jadikan kuburnya salah satu dari tamansabah syurga. Lantas jangan kaburah aku perasaan berfarid tiara. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Allah maha cakap anak-anak barinah liwalidiah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allah maha khusyuk mengkuduskan wshol. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ya Allah. Kebenaran dalam nama Tuhanana. Kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wahai Ilaam kalau kau tidak mengaku dosa kami, kalau kau tidak merahmati kami, dan aku, masirin, sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin Jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini Ya Allah Waja'alna minal mutatahbirin Jadikan kami orang yang mensucikan hati Waja'alna min ibadika salihin Jadikan kami hamba-hambamu yang salih Allahumma ja'al akhirah kalamina indah tihai ajalina Kalau ajal kami sampai Malekal maut tiba mencabut nyawa kami Jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami La ilah kami dzat Rasulullah SAW. Kalimat itu hakin Aleha nahya dengan itu kami hidup. Mu Aleha nahmutu dengan itu kami mati. Kau bila nuwahasi dengan itu kami hadia akan dibaktikan di benda mana hatina itu di atas sana. Kau bilah surat yang sama. Kau tahu ada benar. Rasulullah mu Aleh Syeirina Muallimana Muhammad. Mu Aleh Walhamdulillahi Rabbil Maalik.